membatasi proses latar belakang aplikasi di HP Infinix baik sahabat untuk cara membatasi proses latar belakang aplikasi di HP Infinix untuk latar yang pertama yaitu kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu opsi pengembang guys nah jika kamu belum mengaktifkan kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu opsi pengembangnya guys ya untuk cara mengaktifkan opsi pengembang ini kamu bisa cari di channel tutorial ini guys nah sahabat jika ya, kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya, untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel, guys. Baik, juga sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita scroll ke bawah ya, guys ya. Artinya kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya, guys. Kita masuk ke menu sistem, guys. Kemudian, jika sudah masuk, kita pilih di sini opsi pengembang. Ya, sudah masuk ke opsi pengembang, kemudian kita scroll ke bawah ya, guys ya. Kita scroll ke bawah terus cari menu yaitu, uh, betul -betul yes. di sini yaitu berhias kita scroll ke bawah terus guys sampai ketemu guys sebentar di sini ada banyak nah kamu cari menu saja di sini yaitu apk ya guys ya di sini ada batas proses latar belakang aplikasi guys kita klik yang ini teman-teman kemudian di sini ada menu banyak sekali di sini ada batas standar ada tanpa proses tanpa proses latar belakang dan ada eh, maksimal satu proses dua proses tiga proses sampai empat proses guys ini eh, untuk membatasi eh, proses latar belakang kamu tinggal pilih satu atau dua proses saja atau tiga proses saja atau empat proses atau tanpa proses latar belakang guys Agar HP ini kamu tidak terasa lapar atau terasa berat, gitu ya, guys. Ya, untuk multitasking, guys, ya. kamu tinggal pilih saja di sini. Saya memilih yaitu maksimal satu proses saja, guys, untuk mengirit uh, memori RAM yang ada di HP Infinix, ya, guys. Ya, nah, sahabat, itu dia cara membatasi proses latar belakang aplikasi di HP Infinix, guys. Nah, caranya cukup mudah sekali, kan, guys? Ya, untuk cara uh, membatasi proses latar belakang aplikasi di HP Infinix. Bagi sahabat, bagi sahabat yang udah nunggu di channel Dengan cara menekan tombol subscribe, menyalakan juga tombol loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi kreis lainnya dari channel Tukul Luwishyel, dan berkata sudah menonton video tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.